Ayat suci Al-Quran 3 menyanyikan lagu Indonesia, Indonesia Raya dan 40 simpel 4 Sambutan-sambutan 5 Pidanto dari Sidawaki Terbaik 6 Penyampaian penangkatan dari perwakilan orang tua wisidawaki terbaik 7 persembahan lagu 8 Doa dan 9 penutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang Ibu Dr. Hajar Universitas Yawati selaku Ketua Program Studi Perbukangan dan Sains Informasi. Yang saya hormati, Bapak Ardi Yawsyan FBKM selaku BKN Pemahasiswaan. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian selaku orang tua atau wali dari para akang wisudawan dan wisudawati. Yang saya hormati, akang wisudawan dan wisudawati. Dan yang saya banggakan, para panitia wisudahan pada kali ini. Selain sebelumnya perkenalkan nama saya Nurma Indi Saya disini sebagai Ketua himpunan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi periode 2022-2023. Di sini juga saya mewakili para mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi. Se sebelumnya saya dan saya dan rakan -rakan mahasiswa saya mengucapkan selamat atas kelulusan akan dan Tetes kalian dan juga merasa bangga atas kelulusan akan dan Tetes kalian. Dan juga Alhamdulillah alamin akan nantinya kalian sudah menyelesaikan studinya dan yang nantinya akan akan masuk ke kehidupan yang baru dan semoga untuk di yang baru segala rencana segala proses dan segala yang diinginkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Mungkin sekian dari saya. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Alhamdulillah eh, pada hari ini kita bisa berkumpul atas izin dan perkenan Allah swt. Pertama-tama dan yang utama saya selaku uh, ketua program studi bahasa kandang saya informasi sangat uh, berkebira sekali karena pada hari ini uh, di acara wisuda Global ketiga universitas pendidikan Indonesia menghasilkan lulusan yang terbaik salah satunya adalah dari program studi kita ini sudah oleh anak-anak dengan kesadaran tetap ya, utang dan e, memberikan prestasi dalam artian disini ada kebanggaan, walaupun di proyek itu sedikit, tetapi menghasilkan kebiasaan di bulan yang sangat luar biasa, dari perikadian yang sangat besar, besar juga dari e, krisi plinang dari e, prestasi dan bulan-bulan lain bisa mendukung program kami saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan memberikan pilihan alternatif ya, ke kami walaupun memang e, prode kami belum sekenal yang seperti yang lain tapi e, yang kecil tetapi sangat memberikan e, pengaruh besar yang khususnya di dalam pendidikan apalagi di zaman era sekarang ini ya, Bu, ya, di pandemi COVID ini kebutuhan akan perpustakaan khususnya kita Kabupaten sangat tinggi kebetulan dan sudah menjadikan program-program ke kepanjangan di kementerian khususnya kaitan dengan perpustakaan ini di, eh, sangat diprioritaskan salah satunya teknologi pendidikan dan perpustakaan itu menjadi satu kebutuhan di institusional yang mana institusi tersebut di kementerian mudah mudahan menjadi Hal yang berbeda, untuk para lulusan semuanya. Yeah. Uh, kami juga, uh, ini tidak akan berlama-lama karena memang mungkin ibu dan bapak ingin masih berjalan-jalan di sekitar UPI atau mau berjalan-jalan kemana mana ya, istirahat juga silakan. Kami hanya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang benar, -benar sebesar-besarnya. Semoga anak-anak uh, yang sudah sekolah di seni diberikan kebermanfaatan, yang di dunia menjadi berkah dan digunakan di masyarakat tidak hanya sebagai uh, seorang pustahawan tetapi uh, banyak sekali uh, rintangan ada uh, tantangan yang akan adik-adik hadapi di masyarakat datang persiapkanlah ya dengan segala persiapan-persiapan yang mungkin kita tidak tahu ya apa yang terjadi di masyarakat datang tetapi dengan persiapan dengan pendidikan dengan kompetensi-kompetensi uh, yang dikawarkan oleh berbagai lembaga harus adik-adik ikuti karena kenapa? karena zamannya eh, juga ibu dulu tidak eh, mengenal eh, ada pendidikan pembelajaran melalui ya. bapak-bapak juga mungkin dulu ya, tidak tidak apa membayangkan akan terjadi proses seperti ini itu eh, proses yang sebetulnya harus kita lalui mungkin nanti di era revolusi ini masih dikosong katanya tenaga Manusia itu akan berkurang, akan digantikan oleh alat-alatnya, Termasuk sekarang sudah ada di bidang kedokteran, operasikan pada dokter melalui alat. Nah, mungkin nanti mungkin ada sebagian pekerjaan yang juga yang uh, akan digantikan oleh mesin. Tapi insya, insya Allah untuk perpustakaan ini akan sangat dibutuhkan karena melalui uh, perpustakaan dan informasi khususnya di sini saya informasi. Data ya, data-data yang diperlukan Akan keberlimpahan data yang akan diperoleh e, oleh anak, anak kita itu Akan kita kelola Salah satunya adalah dari lulusan kita Pesaran saya dan informasi Mengelola mengemas bagaimana informasi-informasi yang sudah diperoleh Akan diwujudkan ke dalam e, dunia e, kerja khususnya pada saat ini Sangat tinggi sekali e, kebutuhannya. Saya saja ke Ibu Ibu, semoga kita semua sehat Wah, ya, ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada dewan, Kepada panitia penyelenggara, Pani dan pada panitia MC dan lain-lain serta Pak Arie yang senantiasa mendukung program pemasiswaan. Eh, Diperkenalkan bahwa itu dari Ibu tadi yang butuh eh, kemahasiswaan di eh, Peradikan. Eh, Jadi sebetulnya dasar kami eh, ada ada apa? Ya, ada tujuh ya pada sekolah semuanya, masih. pada sekolah Pak Angga ada Pak Rumah, Pak Ruliana, Ibu Susana, Susanti, lalu ada Ibu Hana, ada Ibu Kecil, ada Bapak-Ibu Profesor Bin, eh, yang menjadi dosen utama di kami. Walaupun sedikit, mudah-mudahan kita semua memberikan kebermanfaatan, dan tetap eh, semangat, adik-adik, eh, walaupun apa yang terjadi di masyarakat datang, kita siapkan dengan dan konsep keilmuannya dari pikir kreatif, e, berinovasi, dan berkreasi sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan saja yang penting yang saya, saya sampaikan bagi latihan hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagai bentuk apresiasi kalau uang sih percaya ya, bisa ada cari nanti tapi eh, sebuah apresiasi yang mungkin akan dikenang di kelas ya, oleh kita seangkatan dan oleh ibu Semasa masih menjadah menjadi ketua prodi ya Dan mudah anda terus berkarya, berkarir Dan lanjutkan sekolah Dan yang lain juga ibu harapkan e, Berinvestasi di, di dalam bidang pendidikan Karena ternyata e, pendidikan itu berimbas terhadap e, pekerjaan di misi yang anda kan. Lanjutkan sekolah ya Selamat ya anda Pelajar juga Selamat ya Terima uh, kepada terima kasih ibu Bapak, orang tua wisodawan, dan, wisodawan, dan wisodawan ke ketiga, serta akan dan juga uh, marah pada uh, hari ini. Uh, Perkenalkan nama saya Nanda Heri uh, kesempatan kali ini mohon izinkan saya untuk menyampaikan satu dua Ibu, bapak, orang tua orang tua saya dan juga orang tua akan berada di sini karena telah membersalkan kami telah mendidik, mendukung dan tidak menyerah untuk kami semua hingga saat ini semoga ibu dan bapak sehat selalu dan bisa membersamai kami hingga kapal pun itu mohon doa restu untuk kita semua agar kita dapat melanjutkan mimpi-mimpi kita melanjutkan kehidupan kita di kemudian hari sebagai ucapan terima kasih, saya ingin memberikan bunga kepada orang tua saya sekaligus yang mewakili sebagai rasa syukur dan apresiasi kepada ibu bapak orang tua sekalian yang telah menjadi orang tua kita semua hingga saat ini. Mahasiswa, ibu bapak bisa sampai di titik ini. Semoga apa yang telah diberikan, dianjakan bahwa eh, oleh ibu bapak dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan mohon doa restu mohon doakan kami agar kami semua juga dapat membanggakan program studi perpustakaan saya informasi ini dan memberikan dedikasi kepada program studi ini sebagaimana ibu dan bapak melakukan dan berikan kepada program ini izinkan saya untuk memberikan apresiasi sebagai rasa terima kasih dan syukur kami dari para wisudawan kelompok ketiga ini atas rasa syukur dan terima kasih dari dari dedikasi yang telah diberikan oleh Ibu dan Bapak. dari Wisudawan Gelombang Ketiga Pak. Bapak Ibu. terima kasih Ibu. selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak dan selamat kepada Atang Tete Wisudawan Gelombang Ketiga. Tahun 2022 uh, Terima kasih karena Akang Teteh Sudah berjuang hingga saat ini Dan memilih untuk tidak menyerah Meskipun pasti ada kesempatan untuk menyerah Tapi Akang Teteh bisa Untuk melawan itu dan sampai Pada titik ini Mungkin kedepannya akan ada Hal-hal berat lainnya, tapi saya yakin Kita semua Akang Teteh Bisa melewati hal itu lagi Amen. Sekali lagi saya ucapkan Selamat menjadi Sarjana Sains Informasi Baginya Selamat kami menempuh pendidikan Banyak kesalahan Dan baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja Mohon untuk dimaafkan Semoga dari titik ini Kita semua bisa terus berbicara mendekati Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Disitian saya Atas bukanan yang ini Selaku, orang tua wisudawahi dan berseruatik Selamat malam, malam. salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikussalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera dan kita semua Yang terhormat, Ibu Haji Linda Setiawa di MPB, Selaku Ketua Produk Perustakaan dan Sains Informasi Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen yang terhormat para orang tua Yesudawadi dan Yesudawadi yang terhormat para panitia yang tergabung dalam tim perpustakaan informasi, perpustakaan informasi anak-anakku semua para doang manusia Yesudawadi yang kami banggakan. Puji dari syukur, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana terserlah rahmat, hidayah dan banya kita hari ini masih diberi kenikmatan sehat. kalau Subhanahu Wa Taala memberikan segala rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin, Kalau pak serta salam, semoga senantiasa terlimpah coba kepada jujur dan Allah. Nabi Bani Umar, Nabi Muhammad sholawat. Koleh ibu dan bapak Jelas banyak memberikan Butuh kesabaran Tidak hanya kami selaku orang tua Ibu bapak, dan Kebutuhan bagi dunia e, Pekerjaan yang sekarang banyak memberikan peluang dan tantangan. Semoga senantiasa Allah Membersamai kalian di dalam segala langkah dan tantangan untuk menempuh perjalanan yang masih panjang di masa depan Tidak banyak yang saya utarakan, bukan? hanya itu yang bisa saya sampaikan Mohon atas segala kekurangan Hasbun maaf, wa'alaikum wakil. wabarakatuh Bilahi taufiqor hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alikasubangkit. Pabid undur diri buat bila di topik olvidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.